cara transfer cash wallet ataupun bonus wallet ke sesama member. Jadi bonus wallet ini kita pindah ke cash wallet dulu biar bisa ditransfer ke sesama member. Caranya ke menu wallet, lalu klik bonus wallet. Lalu paling atas ini penarikan bonus. Kita tarik semua aja 95, ini enggak boleh ada koma ya, enggak bisa lalu kita klik penarikan, lalu klik ya dan kita nggak perlu menunggu ini udah langsung masuk ke cash wallet udah pindah ke cash wallet nah ini ya, yang 90 tadi udah masuk ke atas, ke cash wallet dan untuk mulai transfernya kita ke cash wallet lalu di atas ini ada top-up wallet transfer member Nah, di sini masukkan user ID. Setelah selesai diketik, lalu tekan nama member dan akan otomatis masuk namanya dan nomor handphonenya Lalu kita jumlah transfer ini bisa berapa aja ya. dan kali ini aku mau transfer semuanya ke akunku yang omen4444 lalu klik transfer wallet lalu klik ya dan di sini kita pergi ke cimen lalu kita copas kode OTP-nya, kemudian kita klik Oke OK di sini, lalu masukkan kode OTP-nya, lalu klik ok dan di sini bisa kalian screenshot, lalu kirim ke WA user ID tujuannya, misal bilang ini udah aku transfer gitu, konfirmasi, dan Buat teman-teman yang punya cash wallet maupun bonus wallet Jangan sampai di WD Di WD seperti ini Kenapa? Karena untuk WD melalui ini Satu dolarnya hanya dihargai 13.000 13.000 ya Ingat 13.000 ribu Jadi lebih baik kalian bisa transfer ke aku Nanti aku ganti 14000 ribu biar gak mubazir, biar apa ya aku cuma sayang aja gitu kalau di WD jadi bisa kalian transfer ke aku tapi kalian perlu konfirmasi kedua konfirmasi ke aku dulu ya jangan langsung di transfer gitu aja karena aku nggak menjanjikan menghargai mengijoli 14.000 ribu nah liat saldoku, wakeh nemen ya mungkin lah aku nyetok banyak-banyak jadi kayak gini sebenarnya aku pun bonusnya udah banyak banget Ini 600, 700, 800, sekitar 900 dolar yang aku terima Tapi yang aku withdraw ini cuma 10 dolar aja Jadi ini bisa kita simpan untuk posting member atau untuk mendaftarkan member Dan buat kalian yang kekurangan cash wallet atau butuh cash wallet juga, jangan sampai apa itu namanya hmm, bentar di sini. Juga, jangan sampai top up wallet melalui sini, tapi kalian juga bisa menghubungi ke aku. Nanti, aku hargai hmm, mungkin 14.500 nanti bisa lebih di atasnya itu atau lebih di bawahnya tergantung si situasi dan kondisi. Tapi keseringan aku menghargainya 14.500. ya itu kita sama-sama untunglah. Daripada kalian top walet melalui ini itu satu dolarnya dihargai 15.000. Jadi di sini udah paten. Di sini udah terlihat. Nah, ini kurs beli 1 USD Rp15.000. Kurs jual atau idenya satu USD-nya belas 13000 Nah, semoga bisa dipahami. Jika kurang jelas silahkan japri aku. Nomornya ada di deskripsi vid video ini. S jika ada yang kurang jelas atau kurang paham juga bisa tanya di kolom komentar jangan lupa kalian like video ini dan subscribe video ini juga eh kok video ini? channel ini sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh